Jadi, ini adalah hariku bekerja di meja yang banyak perintilan. Ada yang penting dan gak penting. Semuanya ada di sini. Dan semua ini saya minta untuk tidak dirapikan karena akan mengganggu cara saya bekerja. Dengan kata lain, semakin berantakan semakin cool. Ada laptop, LCD, standing HP, SSD, Harddisk ada power wing juga, dan masih banyak lagi. Infocus yang di atasnya ada stop kontak, obeng, teleprompter, dan kecacatan. Jadi hari ini adalah hari yang berat bagi saya untuk menyelesaikan Project editing yang tersisa kemarin setelah sesi foto wedding. Terus terang saya sudah membatasi Project wedding di awal tahun 2021. Karena mungkin ini sudah mencapai batas titik jenuh. Tapi masih ada saja hutang pekerjaan yang belum diselesaikan dan tampailah di akhir tahun 2021 semua pekerjaan selesai. Di awal 2022 adalah hari di mana semua wedding project saya tolak. Nah buat Brodis yang kemarin-kemarin kepo alasannya apa? Akan saya jelaskan di setelah yang ini. Saya mulai berkarir di dunia fotografi di tahun 2011 sampai 2021 pas kenap 10 tahun sudah. Merintis dan sakit-sakitnya dulu di dunia foto. Menawarkan jasa foto di sana-sini kadang diterima, kadang pun ditolak. Tapi banyak yang ditolak, karena mungkin belum mendapatkan kepercayaan klien. mulailah di tahun 2015, akhirnya saya putuskan untuk mulai serius, belajar ikut workshop sana-sini sampai sekarang. Dan alhasil apa yang saya tuai, itulah yang saya dapatkan. Alhamdulillah, saya banjiran project sampai sampai saya kedatangan sendiri moment, moment. Morning, morning. you never know. 10 tahun berkarir masih berasa stagnan di situ-situ saja Saya paling tahu kondisi pribadi saya sendiri Saya harus berfokus dalam satu tujuan Dan sama sekali nggak bisa mengurusi semua hal dalam satu waktu Dan mulai dari sini saya akan mencoba sesuatu yang berbeda dari biasanya Jadi saya akan melihat diri saya sendiri di masa depan 5 atau 10 tahun dari sekarang seperti apa masa depan yang saya ukur besok? Di meja inilah yang saya banyak menghabiskan waktu setiap harinya. Mulai dari mencari ide, referensi, Produksi konten, sampai editing foto Untuk editing foto sendiri, saya lebih suka kerja dengan cara saya sendiri Biasanya saya mulai dengan seleksi foto, saya selalu bagi dalam 2-5 part Yang urutannya itu mulai dari foto group, foto model, akad nikah, resepsi, dan seterusnya Tergantung susunan acara dari klien sendiri setelah seleksi foto selesai Saya lanjutkan dengan simple editing Nah, untuk simple editing sendiri Saya lebih sering terapkan pada foto grup. Sementara foto akad nikah, resepsi, dan sebagainya Saya selalu buatkan foto kolase Buat yang belum tahu foto kolase Boleh searching di google sendiri Nah, untuk part ini yang paling saya sukai yaitu The Sexy Skin Retouch Sebab disinilah kreativitas lebih jalan Bisa lebih dalam mengeksplor. Hanya saja saya harus batasi minimal 3-10 foto Untuk uh, satu foto saja saya bisa menghabiskan 25 menit sampai 1 jam foto Saya lebih suka main manual editing karena lebih detail, lebih presisi, lebih halus, dan lebih mahal. Buat Brodis, kalau boleh saran, jika ingin olah digital atau digital image, usahakan pakai teknik manual karena semakin detail, semakin mahal. Setelah semua proses selesai, untuk finishingnya, saya upload filenya dulu ke Google Drive untuk mengamankan data dan tujuan cetak di percetakan. Selanjutnya, semua hasil kerja disalin ke flash disk sebagai soft copy yang akan diserahkan ke klien. Kadang semua hasil yang saya kerjakan belum tentu disukai semua klien, tapi di peran kita untuk selalu menerima masukan dari para klien tercinta.